Nabi sallallahu alaihi mulai di umur 21 tahun berdagang dan di hari pertama beliau berdagang, beliau mengambil barang-barang kemudian beliau menjualnya. Ada satu orang yang datang membeli dagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli dagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dari luar Mekah. Dia datang, ini umur Nabi sudah 21 tahun ya, sudah tinggalin gembalaan, sekarang mulai masuk bisnis. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Transaksi sama orang ini, orang ini mengatakan ini saya bayar cash saya Muhammad. Saya titipin barangnya. Setelah tawaf saya akan ambil. Orang ini umroh. Gitu kan. Tentu dengan cara umroh pada saat itu ya. Mereka menyembah, sambil menyembah berhala dan seterusnya. Ini syariat Nabi Ibrahim yang masih tertinggal. Ternyata orang ini setelah selesai umroh, dia pulang ke kampungnya dia lupa. Kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat mekah bernama muhammad ini alaihi wasallam maka orang ini pulang ke kampungnya tiga hari kemudian baru diingat sama dia. dia ingat, dia transaksi kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini tiga hari dari mekah jadi tiga hari pergi dia setelah tiga hari perjalanan tiba di kampungnya tiga hari kemudian baru ingat sudah enam hari tiga hari lagi kembali ke mekah sembilan hari Begitu, tiba, -tiba di Mekah, dia buru-buru ke pasar. Ukaz dia kaget melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sama, menjaga barangnya, tidak bergerak di situ terus. Waktu itu belum ada penyumbangan, jadi Nabi ya, belum ada syariat, belum ada apa-apa. Lalu orang itu bertanya, "Hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhadap kamu di barang ini?" Dia bilang, "Iya, karena Anda mengatakan suruh tunggu." Gara-gara itu keluar julukan Muhammad Al-Amin. Orang yang paling bisa dipercaya, ternyata subhanallah, kejadian ini membuat satu Mekah tersebar. Bahkan, banyak di wilayah-wilayah sekitar Jazirah terkenal ada orang di Mekah yang bisa dipercaya. Namanya Muhammad. Akhirnya, orang-orang Mekah pada datang mengamanahkan titipan-titipannya, dan semenjak itu Nabi SAW menjadi pedagang yang sangat sukses. Salah satu strategi dagang Nabi SAW adalah setiap orang titipin macam-macam, jadi sekian banyak orang menitip, termasuk yang menitip, sama beliau adalah Khadijah, seorang pedagang. Seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uang-uang uh, titipan orang di Mekah. Lalu ditransaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali semuanya. Mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam. Baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah baru transaksi. Jadi cuma satu kali transaksi saja. Nabi SAW tidak. Uang itu semua dijadikan barang dari Mekah, dibeli semua barang-barang Mekah, dibawa ke negeri Syam. Barang-barang ini dijual di negeri Syam. Laku, dibelikan barang di negeri Syam, dibawa ke Mekah. Jadi double untungnya. Karena ini teman-teman sekalian, Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkaya-nya Mekah. Dan ini sekaligus membantah statement para orientalis mengatakan Muhammad. Kita tentu mengatakan Wasallam menikah dengan janda kaya karena dia miskin ini salah sekali karena Nabi SAW di fase dari 21 tahun sampai 25 tahun menikah dengan Khadijah itu sudah menjadi pengusaha yang sukses makanya beliau pada saat menikah dengan Khadijah maharnya 20 ekor unta, satu unta ratusan juta jumlahnya harganya anggap kita hitung 100 juta saja kalau 20 berarti 2 miliar ada antum sini melamar 2 miliar paling perangkat sholat hmm? jangan tersinggung jadi Nabi SAW melamar Khadijah dengan 20 ekor unta ini dusta orang kalau mengatakan Nabi SAW orang miskin dari mana? pengusaha sukses gitu kan? dan waktu itu umurnya masih 25 tahun